Benar. selain dapat membuat undangan web online secara gratis, di invite kita juga dapat membuat link kostum untuk laman digital online kita. Hal ini tentunya dapat memudahkan kita untuk membagikan online invitation kita secara jelas. Oke sebelum menyalaet we welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat link kostum plus QR code undangan online gratis tanpa bayar. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifkan belnya di sini dengan begitu setiap kali kami mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi baiklah langsung saja berikut ini adalah caranya oke okay. pertama-tama kita buka terlebih dahulu situs website undangan online invite ya cukup ketikkan saja di google dengan invite dan pada hasil pencariannya kalian klik saja ya oke okay, kita masuk ke laman undangan gratisnya terlebih dahulu ya di sini juga mereka sediakan kode kuponnya, jadi bisa kita cek terus di sini untuk promo mereka. Oke, kita buat terlebih dahulu sebelumnya, undangan web gratis kita agar nanti kita buat linknya menjadi kostum. Ya, oke, di sini kita buat undangan pernikahan sebagai contoh. Ya, di sini kita isikan data email kita, kemudian kita pilih saja template. Sebagai contoh, oke, okay, kita isikan nama di kolomnya ya. Kalian isi saja selengkapnya di sini. Selanjutnya, iya, yeah. oke. Okay. Pastikan kalian sudah mengisi semua data ini dengan benar ya, terlebih seperti data nama nanti akan diproses ya. Untuk datanya, sehingga akan tampil seperti yang kalian inginkan. Oke, jika sudah, ketik "selanjutnya", kemudian buat link undangan ya. Oke, di sini ada pemberitahuan. Iya, kita tunggu saja untuk prosesnya. Pastikan kalian menggunakan browser opera atau Google ya, yang terupdate. Jika tidak, nanti. Ada kemungkinan akan bermasalah untuk pembuatan online invitation kalian ya. Oke, jika tampilannya sudah berwarna hijau seperti ini, maka data kita sudah berhasil diproses ya. Selain masuk secara langsung melalui menunya, kalian di sini juga dapat mengklik link buat link kostum ya. Oke, secara default untuk linknya dia terbilang panjang seperti ini. Hal ini tentunya sangat tidak efektif ya. Karena tidak terlalu jelas untuk linknya. Oke, maka kita akan buat link kostumnya di sini. Oke, di sini ada form input ya. Untuk kita tempelkan link yang panjang sebelumnya. Oke, kita tempel atau paste saja di sini. Oke, sebelum kalian mengklik. Tombol buat link. Maka klik terlebih dahulu bagian ini ya. Ini untuk menampilkan form. Agar linknya dapat dikustomisasi ya. Oke kita coba lagi kita tempel untuk linknya. Oke kita coba tempel. Sini. Iya kemudian kita klik tombol kustomisasi. Di tengah ya, maka akan muncul form seperti ini lagi. Kemudian kita ketikan dengan link yang kita inginkan untuk undangan online digital kita. Oke, sebagai contoh ini kita beri link kostum seperti ini saja ya. Oke, jika sudah klik buat link maka QR Code dan link kostum kalian sudah siap di copy ya. oke. Icon kopinya untuk mengkopinya ke clipboard kalian, kemudian untuk gambarnya kita tap dan tahan, maka akan muncul tampilannya untuk menyimpan dan menampilkan QR code-nya. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya seperti ditempelkan di undangan kertas. Ya, oke, kita coba tempelkan dan bagikan untuk link kostum undangan baru kita. Oke. Uh, kita coba hapus saja untuk undangan yang sebelumnya, agar linknya tidak membuat pusing. Ya, oke, okay. iya, kita coba untuk mengakses link kostum undangan kita yang sudah kita buat, ya. Ya, seperti yang dapat kalian lihat, data yang ditampilkan di sana adalah sama ya. Oke, selain kalian dapat menempelkan undangan link gratis kalian, kalian juga dapat menempelkan link berbagai macam sumber ya, untuk kita buat kostum linknya di invite. Sebagai contoh misalnya link dokumen atau link lain sebagainya ya. Dengan begitu, maka link yang ingin kita kostumisasi akan terbaca sebagai brand FIT. Oke kami pikir demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.